Ini beneran. Kalau pakai lagu ini kamu bakal jadi cantik banget, terus cowok yang kamu suka bakal ngajak kamu pacaran. <gasps> yang begini mistik semua. Ah, apa sih? Apaan sih? Aku udah bilang jangan begitu. Ah. Aku udah bilang jangan begitu. Ah, ngeselin banget sih. Tapi coba upload dulu deh. Mungkin bisa juga Lucu banget sih. Merkuncir, <guluh> kamu lucu banget ya. <guluh> berkuncir lucu. Bu. Aku pengen pukul dia. Tapi kok semua bilang dia lucu sih? Apa aku yang aneh? Merkuncir, <guluh> kamu lucu. <guluh> Apa aku yang jahat? Nyebelin banget dan bikin aku marah bilang dia lucu sih Kew. hmm aku bunuh ya kebangetan pu Figi, oh yang satu itu kamu cocok denganku iya <laughs> aku nggak mau cocok denganmu apa kamu bilang A -a <laughs> begitulah begitulah pu kamu bisa berhenti punya nggak sih kamu akan terbiasa pu nggak mungkin itu Pas kamu gak denger, kamu bakal pingin dengar itu Buh. Pergi sana Kamu akan ketajian Buh. Nah, diam-diam Hari ini kita kedatangan teman baru Teman baru? Teman baru, ayo masuk Stella, ayo perkenalkan dirimu Hmm, aku malu, tapi akan saya coba Halo semua, aku Stella dari Amerika Aku baru datang ke Korea, jadi tolong mengerti ya Bahasa Korea aku tidak lancar Perkenalannya bagus kan? Tepuk tangan <tuk> Nah, Stella duduk di mana ya? Aku duduk di mana? Ngomongnya gak sopan ke guru <tik> iya, duduk di sebelah Sora ya Hah? Di sebelahku? Oke okay. Iya Bahasa Korea teman baru kita agak sedikit kurang Jadi mari kita mengajari dan membantunya dengan baik ya Iya Hey, WhatsApp. Apa kabar? Aku Sora Sora, Ben Sora? Iya <tik> Aku saja Aku kasih tahu semua Thank you, Sarah You're so sweet <laughs> Itu artinya baik kan? Teman-teman <laughs> coba lihat ini Satu, dua, tiga tada Oh lucu Lucu banget Lucu kan? <laughs> Lembut banget <loh>. lah <laughs> Hehehe kalau gitu, kamu lahir di Amerika? Iya, yeah, papaku orang Amerika, ibuku orang Korea Kalau gitu, papamu orang Inggris? Iya, yeah, orang Inggris Wow Kalau gitu, coba ngomong Inggris deh Do you want me to speak in English? Wah, wow, beneran orang Inggris! Beneran! <laughs> orang Inggris beneran! Tapi aku kesini untuk belajar bahasa Korea Bagus, bagus kita kasih tahu deh, kalau ada yang bingung tanya aja ya. kalau gitu kita juga makan siang bareng ya. Aku langsung dapat teman baru. Lucu deh. <lucu> <lucu> Seru banget. <lucu> Pas pulang sekolah kita sering main di rumahku. Kalau kamu ada waktu ikut juga ya. Rumahku selalu terbuka. Betul, rumah Vicky itu selalu terbuka. <lucu> <gulang> Sounds great. Aku akan sering kesana. Kelas sekarang ah uh, matematika, mm, Gak seru. <gulang> Tapi kan setelah ini waktu untuk makan. ha <gulang> benar. Aku akan tahan untuk itu. Setelah ini kita makan siang. Iya. telah Kita harus tunggu dari satu menit sebelum kelas selesai, oke? Okay? Bersiap. What is bersiap? Siap siap. -sia. Nanti ikut bareng ya, oke? Okay? Oke okay. Siap untuk apa? Hei, Bakyo Oh? Apa? Ketua kelas? Kamu mau kasih sampah lagi kan? Gak kok <laughs> Apa ini? Setelah makan siang, ketemu bentar yuk Hah? Kenapa? Kamu gak main sepak bola setelahnya? Oke okay. Semua diam-diam Ayo duduk di tempat Kacau sekali ya, kacau. Dia kenapa lagi puter-puter? Maaf. <laughs> Aduh, nanti terluka, ayo duduk. Ya, hari ini halaman tujuh di buku Matematika. Iya kan? Judul lunetnya apa? Ibu bilang judul paling penting kan? Faktorisasi prima betul. Di sini tertulis faktorisasi prima. Faktorisasi prima apa ini? Sepertinya kita harus membagikan sesuatu, membaginya faktor kecil. Apa itu bilangan prima? Hmm, nomor kecil betul, nomor kecil ini artinya nomor kecil yang tidak bisa dibagikan lagi. Sudah belajar di tempat les, gak seru. Nah, kita langsung bisa mengerjakan soal. Coba kita lihat nomor 1, lingkarilah pecahan dari berikut ini. Coba kita buletin semua, ada apa saja. Satu, dua, tiga. Tinggal satu menit. siap yep. mm -mm. Nah kalau begitu kelas selesai Oh mereka hilang cepat sekali sementara itu mereka keluar semua Hari ini juga makanan sekolah kita mantep banget Makanan sekolah kita terbaik Seneng banget Kalian cepet banget Tela, walaupun begitu kamu gak begitu telat Mulai sekarang konsentrasi dan ikuti kita ya, oke? Okay? <tuh> <tuh> oke, okay. hidup di curry sulit sekali Tapi Tela, apa kamu bisa makan makanan sekolah? Tentu saja, aku bisa makan makanan Korea Makanan pedas juga bisa dong Tela, ini pedas banget loh Namanya misamyang. Aku cobain ya hmm. Huh, pedas. Misamyang? aku suka ayam goreng Dengan ayam goreng, itu gak bisa dibandingin Ini bener-bener pedas banget loh Tela Aku bisa makan kimchi juga, jangan meremeh kan Enggak Ah, ah, aku tahu bakal begitu. It's hot. It's hot. Too hot. Oh no. Della, kamu nggak apa-apa? Minum yogurt nih, yogurt. Napa, kenapa-kenapa? Kenapa kamu manggil habis makan siang? Mm, itu kamu akhir minggu ngapain? Akhir minggu? Hari Sabtu? Gak tau deh Kalau gak ada apa-apa, mau pergi nonton film gak? Film? Bukan, itu papaku suruh pergi nonton karena ada tiket gratis Tapi gak ada orang yang mau ikut, kamu mau gak? Ayo aja Jangan-jangan karena lagu ini Jadi, apa aku lagi suka sama dia? ini Tadam